enak ya oh, yeah. yeah. ah, cewek-cewek ya nah karena ada video belakang kita takut ya gitu lah ya silap, tar, silap. kita tahu, <tuk> silap, ya yeah. oke okay. <tuk> <tuk> kita bikin ya. siap pan ingat ke belakang tahan ready ayo ready di dekat Seberapa jauh hari ke kanan, jauh hari ke timur, terus yang tangan sini